Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita awali dengan potret Lesnar Family Dengan para fans yang bertemu secara langsung di Tanah Suci Masya Allah, apalagi melihat slide kedua ini begitu sayangnya emak-emak kepada Abang L dicolek aja persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan semakin banyak dukungan dari orang-orang baik dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar family dan Bismillah persahabat ya pagi hari ini kita awali persahabat ya dengan doa-doa baik mudah-mudahan doa-doa baik dari kita semuanya kita langitkan untuk Leslar Family, mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan. Amin. Kita lihat juga di beberapa tangkapan komentar, begitu banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Siti Fatima 5980 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah, berilah kekuatan dan kesabaran untuk Lesti dan Bilar dalam menjalani segala ujian dalam rumah tangganya. Jagalah rumah tangga Leslar dari hal-hal yang buruk jauhkan mereka dari orang-orang yang tidak tulus berilah mereka keberkahan dalam segala urusan amin Masya Allah ini salah satu doa dari fans untuk rumah tangga Leslar mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangga Leslar bahagia rukun sakinah mawaddah dan mawarah amin Kemudian kita lihat juga persahabat berikutnya Ini mengenai tentunya potret Saat foto Rizky pilar disobek-sobeknya persahabatnya dijadiin bahan candaan di acara Indosiar Membuat warga Konoha pun geram dan pasnya kecewa dengan TV Indosiar Kita lihat persahabatnya kalimat yang ditulis oleh Kak Rasa semalam Astagfirullahalazim, ini maksudnya apa ya? Halo Dinda, ada masalah apa kalian sama Rizky Bilar? Punya salah apa dia sama kalian? Jahat banget kalian sobek-sobek fotonya? Kalian semua ketawa ngakak, sakit hati banget aku lihatnya Banyak yang tentunya kecewa dengan industriar Leslar selalu menjadi bahan candaan Apalagi sampai foto Rizky Bilar disobek-sobek persahabat ya. Kita lihat juga di kolom komentar begitu banyak respon yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Instagram, Atar Mimi Mimihandayani. Mereka semua yang ada di sana sakit semoga cepat sembuh, sakit melihat orang bahagia. Ya Allah jaga dan lindungilah Neshal Family dari orang-orang jahat hati dan pikirannya amin ya Rabbal Alamin. Itu beberapa tanggapan dari para fans persahabatnya untuk menanggapi postingan Foto Rizky Bilar di sobek-sobek Ini bersahabat ya Menjadiin bahan candaan Di acara TV Indosiar Kita lihat juga bersahabat ya Berikutnya ada sebuah postingan Ini postingan dm dari Dinda Ini salah satu pengisi acara Ini juga bersahabat ya Yang menjadi peran Lesti yang mensobek Foto Rizky Billar. Kita lihat diunggah oleh Leslar Sweeti kita ambil poinnya aja, Prof. Sahabat. Ya, di sini ada kalimat Kenalin, aku Dinda yang fotonya kau capture, terus disebarin juga di story kamu. Aku nggak apa-apa, tapi juga bisa jadi apa ya, pencemaran ya. sebenarnya aku males juga balesin satu-satu. huhu itu kalimat DM-nya, dan kita lihat juga, Prof. Sahabat, kalimat caption yang ditulis oleh fanbase Los Lord Sambil ketawa, ini manusia sok gertak, hello apa kau bilang screenshot profil lo terus lo bilang pencemaran? Lo robek-robek foto Muhammad Rizky Bilar bin Daniel Eddy. terus kalian tertawa terbahak-bahak sambil berjoget-joget sambil memperolok-olok suami Lestiani binti Endang Mulyana yang kalian bilang keluarga, apa nggak salah? Lebih sadis mana up foto kau sama kalian perolak-olak papa B sambil robek-robek fotonya Mana yang lebih sadis? Coba cakap Indosiar, Harsiwi Ahmad namanya Ditek Kalian punya hati apa enggak sih? Sudah hina orang, dapat cuan, balikan fakta pula Itu kalimat caption yang ditulis di unggahan ini Kita lihat juga berikutnya bersahabat ya Ada postingan dari akun Mama Leslar yang mengunggah sebuah kalimat Ini caption dari Bu Fir Ini harap dibaca juga persahabat Masya Allah Fighting ya lesel lovers Udah gak apa-apa biarin mereka mengolok-olok Idola kita Alhamdulillah itu cara Allah untuk menaikkan Derajat idola kita ke level yang Lebih tinggi lagi Dan alhamdulillah lesel panen pahala Dan untuk les lovers Bu Fir harap kalian jaga ketikan jari jemari kalian ya, jangan ada yang post foto atau potongan videonya. Bu Fir sudah sampaikan perihal ini ke yang bersangkutan kok, jadi kalian gak usah ramein lagi ya, mohon kerjasamanya. Yuk perkuat didoa lagi untuk leslar kesayangan perihal olokan mereka insya Allah, karena leslar larga akan salah sasaran. Just wait and see Allah Maha Adil. Tuh persahabatnya. Sama-sama kita berdoa saja yang baik Untuk Leslar family Kita lihat juga berikutnya Kali ini Bang Bobi Selaku kakak dari Rizky Bilar Memposting Sebuah hadis Dan tentunya ini doa juga Doa orang Yang terzelimi Hadis tentang doa orang yang terzelimi Atau teraniaya. Tuh bersama ya. dia Bang Bobi sampai Mengunggah ini doa orang yang terzelimi Pasti ini bersangkutan juga dengan foto Rizky Bilar yang tentunya dirobek kita lihat juga persahabat yang berikutnya kali ini ada postingan Rimar FC. postingan kemarin ada sebuah kalimat segitu kangennya memimpin gas lapah Haji katanya tuh ya Masya Allah mengunggah tentunya WhatsApp audio Papa Bilar ini kemarin persahabat yang sudah kangen bergabung kembali bersama tim Marwah FC. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya buat Papa Bilar. Belajar agama terus ditingkatkan dan olahraga pun tentunya selalu ditingkatkan juga buat kesehatan. Semangat terus untuk kita semuanya, selalu mendukung, selalu kompak untuk selalu mensupport yang terbaik buat idola Les La Family. Pastinya kita juga mesti menunggu kabar terbaru berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih.